Hai hai hai, jumpa lagi. Nah guys, berapa biaya admin transfer antar bank? Kali ini aku akan tunjukkan proses transfer dari bank BRI ke Mandiri. Simak videonya sampai selesai ya. Dan aku mohon dukungan like dan subscribe dari kalian semua. Semua video aku buat dalam format potret ya guys. Klik ikon full layar untuk menonton dalam tampilan penuh di layar HP kalian. Oke, aku langsung buka aplikasi BRI Mobile Banking atau Brimo ya, guys. Aku login dulu. Aku langsung klik saja menu transfer. Kemudian tambah daftar baru. Kemudian pilih bank tujuannya ya. Nah, guys, klik di metode transfer ini untuk memilih metode transfer yang akan digunakan ya. Nah, di sini ada dua metode yang bisa kita pilih ya, guys. Ada transfer online dan transfer BI Metode transfer online dikenakan biaya admin sebesar Rp6.500 dan transfer BI dikenakan biaya admin Rp2.500 ya guys. Nah, guys, transfer online ini yang selama ini kita gunakan ya. Sementara transfer BI ini sistem baru ya guys. Kalian bisa lihat perbedaannya. Nah, guys, dikutip dari laman website Bank Indonesia. BIFAS adalah infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail secara real-time, aman, efisien, dan tersedia setiap saat. Jadi sekarang transfer antar bank itu biaya adminnya Rp2.500 ya guys. Nah bagi kalian yang di aplikasi mobile bankingnya belum ada pilihan metode transfer BIFAS, kalian perlu mengupdate aplikasi mobile banking kalian ke versi terbaru ya, untuk semua pengguna bank apa saja ya guys. Oke aku pilih metode transfer fast. Yang ini kita pilih nomor rekening. Kemudian tinggal ketikan nomor rekening tujuan di kolom ini ya guys. Klik lanjutkan. Nah nama pemilik rekening akan muncul di sini ya guys. Minimal transfer 10 ribu ya. Tinggal ketikan jumlahnya di sini. Lalu klik transfer. Oke guys, ini di sensor ya guys, tidak bisa terekor. Oke, okay, transaksi berhasil ya. Biaya adminnya Rp2.500. Oke okay guys, itu dia ya. Biaya admin transfer antar bank saat ini. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.